Aku terdiam bersama Sunyi. Kulihat sekelilingku, sering aku memaksa rindu untuk tidak hadir dalam jiwaku. Namun, cinta membuatku terdiam dalam dekat malam. Kulihat bintang tersenyum menyapa diriku padanya ceritakan semua tentang indahnya cinta Seketika aku tetap terdiam Mencoba terbangun dalam lamunan Angin menyentuhku seolah berkata Malam tak lagi sama Kau yang kurindu tak lagi bersama Kau yang kuharap tetap saja tak dapat kudegak. Kini anginlah yang mencoba melepas diri. Kubiarkan ia pergi bersamamu, bersama mimpiku dan cintamu.